Tomat. Yang beli harus dihormat. Apabila kita, umat Baginda Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat. Iman, nikmat ihsan Dan nikmat sehat Yang tak terkira Sehingga Kita dapat bertemu Kembali di bulan Ramadan Yang penuh berkah ini Selawat serta salam Semoga tetap tercurahkan Kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Keluarga Ayah, Aurel Sikuina Salsabila dari kelas 6B akan menyampaikan kultum hikmah puasa dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa Eh, tapi teman-teman sudah tahu belum apa itu puasa? Menahan diri? Ya, benar Tapi menahan diri dari apa ya? Jadi, puasa adalah menahan diri dari lapar, haus, hawa nafsu, dan segala hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Namun, apa ya hukum puasa di bulan Ramadan? Wajib atau sunnah? Ya, benar sekali. Hukum puasa di bulan Ramadhan adalah wajib yang artinya wajib bagi setiap tiap umat Muslim. Lalu bagaimana ya niat puasa itu? Yuk asalin bersama-sama. Nawaitu. Ramadan di tahun ini karena Allah yang Maha Tinggi. Selanjutnya, apa saja ya hal-hal yang dapat membatalkan puasa? Antara lain, makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, haid dan melahirkan, dan segala hal-hal yang dapat membatalkan. Memangnya menangis dapat membatalkan puasa ya teman-teman. Nah kan bingung. Jadi menangis tidak akan membatalkan puasa. Walaupun disengaja atau tidak disengaja. Selanjutnya apa saja ya hikmah-hikmah puasa. Antara lain menjadi orang berdakwa. Apabila kita ingin mendapat pahala dan kebaikan, maka yuk bersama-sama bekerjakan puasa Ramadan. Semoga kultum hari ini dapat membawa manfaat dan keberkahan. Wabillahi Taufik wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.